Yo, Inspektur ingin bicara denganmu. Dia Inspektur di yang pertama kali menangkapku. Apa dia mengenaliku. Aku mencoba membujuknya, tapi dia masih tetap ingin pergi ke sana. Aku bilang padanya kalau Aku harus mengurus hal yang penting Jadi aku tidak bisa mengantarnya ke sana Tapi sepertinya dia tidak akan setuju Aku tidak tahu harus berbuat apa Jangan pernah putus asa Bu Manggala sudah bilang Nimboli akan merepotkan kita selama 2-3 hari Lalu dia akan berhenti Dia masih kecil Dia akan melupakan segalanya setelah bermain dengan mainannya Jangan khawatir. Aku mengharapkan hal yang sama. Jadi kita lihat saja. Dewi akan mengurus segalanya. Huh? Waktunya untuk makan. Makanlah dan panggil Nimboli. Dia tidak akan setuju. Tapi aku akan mencoba menyuapi. Kau mau kemana? Kau mau kemana? jarah menyusul ibuku. Kenapa? Seorang penipu tinggal di daerah ini. Namanya Manggal. Kau kenal dia? Katakan di mana lokasinya sekarang. Kenapa kau diam saja? Kenapa tidak menjawabku? <tipas> Sepertinya dia turna Pak Kenapa kau bawa dia kemari? Ayo pergi, kita tanya yang lain Minggir, awas Ayo Sekarang aku yakin sekali Tidak ada seorang pun yang bisa Mengenali penampilan baruku ini Aku tinggal Mengganti pakaian lamaku lalu kehidupan yang baruku akan dimulai wajahnya tidak bisa dikenali Memanggilmu untuk makan hmm? Bagus kau sudah turun Makanan lezat sudah disiapkan untuk kita makan Semua makanan kesukaanmu hmm? Ayo kita lihat Ayo makan dulu Lalu kita akan mencoba menghubungi nomor Bu Manggala lagi Mungkin kali ini tersambung Aku tidak ingin bicara lagi Nimboli cobalah untuk mengerti nah. Aku tidak ingin mengerti Aku ingin bertemu ibuku Aku hanya ingin menemui ibuku di jalan. Jadi aku akan... Cukup! Kau akan bertindak keras kepala di hadapanku Jangan bicara satu kata lagi Ayo kita makan dulu Ayo ikuti aku Anak keras kepala Ayo duduk dulu Ini. habiskan makananmu baru setelah itu kau bisa meninggalkan meja makan mengerti kau Ini caramu bicara pada orang tua? Dia nenek buyutmu. Sejak turun, kau terus mengulangi hal yang sama. Kami tidak menyuruh Bumanggala pergi, dia ingin pergi sendiri. Sudah aku bilang dia akan segera kembali, tapi kau tetap keras kepala. Kalau kau tidak ingin makan, baiklah. Bawa saja barang-barangmu dan pergi ke kamarmu. Jangan keluar sebelum aku mengatakannya. Kau mengerti? kau adalah penyihiran jahat. Pakaian baruku sudah kering. Bawa ke dalam dan tolong disetrika ya. Maafkan aku, Pak. Saat ini aku lebih membutuhkan kemeja ini daripada kau. Mereka sangat jahat. Mereka tidak benar-benar menyayangi aku dan ibuku. Semuanya hanya bersandiwara. Kami bukan siapapun bagi mereka semua. Itu sebabnya, Nak, buka pintunya. Kenapa kau menguci pintunya, nak? Nimboli, maafkan aku. Aku tidak akan memarahimu lagi. Tolong buka pintunya, Nimboli. Nimboli? Nimboli, sayang. Buka pintunya, nak. Nenek juga mau minta maaf karena tadi memarahimu. Tidak akan lagi. Buka pintunya, sayang. Dengar, jika kita ke pasar, kita akan membeli permen asam kesukaanmu. Buka pintunya, sayang. Ayo, nak. Aku tidak ingin apapun lagi dari kalian. Pergilah. Menurutku, kita harus membiarkan dia sendiri untuk sementara. Dia marah dan bersikap kasar. Dia akan mendengarkanmu saat dia lebih tenang. Jangan khawatir Istirahatlah nenek Apa yang akan kau lakukan? Dengar Pergilah ke Sifniketan dan selesaikan urusanmu di sana Hah? Aku tidak ingin tinggal di sini Bersama orang-orang jahat itu Aku ingin menemui ibuku Apapun yang terjadi aku akan menemui ibuku Aku sendiri tidak bisa mengenali diriku Bagaimana orang lain bisa mengenaliku? Oh, aroma kacori yang luar biasa Sudah lama aku tidak makan kacori Seleraku semakin bertambah melihat kacori itu tidak punya uang Apa masalahnya kalau tidak punya uang? Aku pria yang pintar Aku akan temukan jalan untuk memakannya ah, Permisi pak Berapa harga selusin kacori? Pak satunya 6 rupiah Selusin harganya 72 rupiah. Mau bungkus? Tapi aku ingin empat lusin, Pak. Sepertinya kau tidak bisa. Bisa, bisa. Aku hanya perlu menggorengnya lagi, Pak. Tunggu sebentar ya. Aku akan menggorengnya, Pak. Tenang saja. Hei, Pak! Ini pesananmu. Uh. Hei, pencuri! Tangkap dia, pencuri! Dia pencuri makanan. Pencuri, pencuri! Tangkap dia! Dia mencuri kacori. Tangkap dia! saja mengejarku apa yang harus kulakukan Abracadabra Bibi Bibi jika kau sangat merindukan Nimboli bicaralah kepadanya itu akan membuat dia merasa senang dan Bibi juga akan senang Aku akan telepon dia Tidak Kamli Jangan telepon dia Aku tidak bisa membuatnya menderita Hanya supaya diriku merasa lebih baik Biarkan aku mencoba Untuk melupakan Nimboli Kami memang harus berpisah Bibi kau bisa mengatakan apapun Tapi Nimboli menganggapmu sebagai ibunya dia tidak akan bisa melupakanmu. Aku berharap begitu, nak. Semoga saja kau benar. Itu sebabnya aku datang kemarin.